Menanam bunga musim semi terasa hangat, dan ini adalah musim yang tepat untuk menanam bunga. Ayo kita menanam bunga bersama-sama. Ada banyak gulma di tanah. Ayo kita bersihkan dulu semuanya. Jenis bunga apa yang harus kita tanam? Melati musim dingin Melati musim dingin Hyacinth Hiacint Cineraria Cineraria Gulma akan menyerap nutrisi dari bunga. Semprotkan cairan nutrisi agar bunga tumbuh dengan baik. Wow, bunga-bunga ini cantik sekali. Ada banyak kupu-kupu cantik Tarik bingkai untuk membidik kupu-kupu Dan ambillah beberapa foto cantik mereka